Lah syamsu bagi lah angkutkan kau marawan leluhur sambil nahar wakuluh fi falaki asmahu wa ayatullahum an-nahman al-muryadahu filful kilmasun waholangkunai langum ilislima yarkabun wa inga sya'buh yang buhun pada suri kaulahum wala hum illa rahmatan وَرَفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَعْدِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَلْهَا Nanti anak bapak, anak ibu, saya pastikan lebih nakal. Saya pastikan lebih nakal. Oleh karena itu silahkan memilih sekolah yang lebih baik dari Madrasah Bahrung Ulum, Yang lebih ketat, yang lebih tidak bebas. Itu saran masukan dari saya. Seandainya Bapak-Ibu mau menitipkan kembali anak Bapak-Ibu di Madrasa Alia Baruluh, tetap matumun monggo itu yang jadi harapan kami semua. Toh, walaupun demikian, seandainya tidak lagi menitipkan anak Bapak-Ibu di Madrasah Sanalia, monggo silakan memilih sekolah yang lain, yang lebih baik harapan kami semua. Untuk yang sudah lulus Madrasah Aliyah atau kelas 12 Silahkan anaknya di sekolahkan lagi Bapak Ibu. Anaknya dikondongkan lagi. Kalau memang sudah tidak mampu Ya sebatas kemampuan Bapak Ibu Yang penting anak-anak kita tetap dalam pengawasan Bapak Ibu semuanya Kami semuanya hanya bisa berdoa Semoga sedikit ilmu yang diterima di madrasah ini Sedikit ilmu yang diterima di pondok ini Bisa manfaat dan bisa barokah. Allahumma. Semoga anak-anak kita ilmunya bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Di kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila penyambutan kami kepada Bapak Ibu semuanya di sana sini banyak kekurangan inilah batas kemampuan kami dan pada saatnya nanti kalau acara sudah paripurna kegiatan ini sudah selesai saya ucapkan selamat. Kembali ke rumah masing-masing, semoga selamat di jalan akhirnya sampai di rumah masing-masing. Saya ucapkan pada saatnya kembali nanti selamat jalan, semoga bertemu keluarganya kembali. Akhul kalam, wallahul alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Antoah alamat Telang Ananda Intan Rohmawati, Binti Fahrudin Ahmad, alamat Bandung. Ananda Habibur Rahman, almarhum, Pinsilan, alamat Sukatani. bin Ali alamat Elang Ananda Nipahul Janna, binti Jubaida, alamat Sukadana Ananda M. Rafi Sabutra, bin Rahmat Sutiyadi alamat Elang Sari. Ananda Marsyanda, binti Duhinsyah, alamat Manggaraya Ananda Muhammad Riki Saputra bin Jono alamat Manggaraya Rudi, alamat Tanjung Lago Ananda Eva Faidatul Zahro, binti Muhammad bin Tahuni, alamat Purwosan. Ananda Muhammad Marwah, bin Muhammad Teguh, alamat Tanjung Lago Ananda Fitri Nurmalah binti Sutarti alamat Kuliasan Ananda Nafal, bin Fatahuddin, alamat Manggaraya Ananda Nur Afif bin Purwanto, alamat Banoore. Ananda ila Sari binti Sangsuri alamat Tanjung Labo. Ananda Randi Irawan bin Gunawan, alamat Tanjung Lahu. Ananda Indah binti Muhammad Wedi, alamat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu Wa warahmatullahi alihi wa sahbihi La Jika seluruh sesepur bini sampai Rabu, Mobil khusus Anjir Nyanibon Prasuk pondok pesantren Pak Arut Ulum Prabayai Muhammad sakit kita berhenti, kita menerjakan Bapak-bapak, ibu-ibu, diwida maupun foto pinjam, ingkar sambit abu, ingkar sambit kita hormati, kita menghargai. Bagi orang tua, menyaksikan anak-anaknya duduk di depan dan di wisuda adalah satu kebahagiaan. Yang sulit untuk disamai dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Dia namanya, dia namanya, dia, okay. Bagi anak anak yang dia, Naik ke atas panggung Mendapatkan momen seperti ini Mendapatkan dia, dia, dia, dia, dia, dia, orang tua itu juga sudah merupakan momen yang tak terlupakan sepanjang sejarah. Kita mungkin bisa lupa kapan masuk sekolah, tapi kita tidak akan pernah lupa tahun berapa kita lulus dari sekolah. Karena hari ini hari yang penuh bahagia maka sangat layak malam seperti ini di walimah diacarakan. Untuk apa? Satu untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Yang kedua, untuk meminta kebahagiaan-kebahagiaan baru kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mugi-mugi mawa itu sebuah boyo, Tergolong menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa benar-benar menjadi pemberian yang barokah dan manfaat Allahumma Amin. Allahumma Amin. tidak lupa terima kasih yang besar besarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wasallim wabarik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wasallim wabarik ala sayyidina Muhammad Mugi-mugi malam yang hadir di sini malam ini Beserta seluruh anak cucunya Beserta keluarganya Beserta seluruh leluhurnya, Barokahnya walimah wisuda Semuanya benar-benar menjadi -benar. orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Mendapatkan syafaatnya Rasul di dunia maupun di akhir-akhir Allahumma Amin. Eh, Saya memang sengaja berdiri Karena di depan saya, di sebelah diri saya banyak para sesepuh, banyak senior-senior saya. Oke. Saya takutnya kalau saya duduk lebih tinggi di sini terus kemudian ada yang tidak berkenan. Itu bencana bagi elemen pengetahuan. Makanya saya milih berdiri seperti ini satu supaya enggak lama-lama. <tuh> Loh iya, kalau duduk sini bisa lupa waktu, Bu. Biasanya seharusnya satu jam, karena sambil duduk jadi kayak nonton sinetron panjang. Ya. Tapi kalau berdiri itu kan ada kekuatan tersendiri di kaki, jadi kalau kaki sudah mulai goyang kanan kiri, ya sudah, selesai. Alarmnya nanti di kaki, krimbingan Yang kedua, saya ingin memberi, Pelajaran Bukan memberi pelajaran itu berarti ngapok-ngapoten no, Kepada adik-adik Di belakang saya, jumlah-jumlah saya Tentang bagaimana caranya bersikap Sebagai seorang murid Dan sebagai seorang jumlah Tadi Saya disebutkan sebagai Iyai Haji okay. Sebenarnya kalau melihat Orang masih ganteng Seperti saya ini terus diambil Kyai Haji itu pencemaran nama baik okay. Serius Ini pemberitahuan bagi sesama juga Tidak yeah. ada untungnya Orang yang ganteng saya seperti dipanggil Kiai Haji, ada untungnya itu bahkan lebih seperti untuk akan buruk bapak saya itu umurnya 95 sekarang sampai umur 80 itu masih banyak yang manggilnya Gus kenapa? Gus itu kan calon Kiai Gus itu baru Calon. makanya kalau diatur ya biasa-biasa saja masih calon kok. Nah calon itu belum tentu jadi makanya kalau anaknya kiai 10 laki-laki semua ya yaqo semua dijawab. Tapi yang jadi kiai berapa ya? Mungkin cuma dua atau tiga orang. Tidak ya, masalah, sih itu tidak jadi tidak masalah. Kau baru calon kiai sama bupati kalau masih calon bupati calonnya yang 5 yang jadi berapa? Satu. Yang lain cuman calon. Itu yang pertama Yang kedua Panggilan kiai itu berbahaya sekali Bagi anak-anak muda Karena itu sama saja dengan menuakan umur Menuakan umur Berbahaya itu. Bapak saya dulu semasa dipanggil Gusha Allah Barawat nom Sa'estu Kemana-mana itu ke jalan, makan apa saja, ya Bahkan sampai yang keras-keras dimakan semua Terus belakangan ini terlalu banyak yang memanggil beliau kiai haji Ya Allah giginya habis bu. <risas> Cepet sekali tuanya, juh, juh, juh. Makanya kalau melihat yang masih muda-muda seperti ini Kalau di luar informal panggil bus saja gak apa-apa tidak terus juga enggak apa-apa, kakak juga enggak apa-apa. Tapi jangan dia haji, karena itu sama saja dengan bentuk yang yang bersangkutan, hapus giginya. <SILENCIO> saya ingin ganteng lebih lama lagi, ya. Okay. jadi lain kali kalau diundang ke sini, saya dipanggil dia haji, saya mutung langsung pulang. <SILENCIO> Tapi tetap tergantilah kalau pulang. Okay. ini cocok. Jadi enggak apa-apa. Kalau misalnya di forum begini, Ya'yi Muhammad Solih langsung putih semua rambutnya lihatnya. Ya. <tuh> Dia cuma senior saya beberapa tahun. Saya hitam loh, dah. Ya, ya. Karena jarang sekali mau dipanggil Ya'yi Haji, tapi sudah nggak bisa direvisi ya. Tetap Ya'yi Haji Muhammad Solih, nggak bisa direvisi. Kadung. <tuh> Yang belum ini perlu dipernyatkan. ganteng-ganteng, jangan sekali-kali diambil dengan. Haji, Oh jadi yang lihat yang datang kemana-mana, semuanya pakai gus, gus bahag, gus kawisar, gus mu'afik, gus metaf, gus semua kenapa? Karena mereka takut tua. kalau <lulah> beliau kan enggak memang nantang gitu, yang sepetua, makanya Giyai Haji Muhammad Soleh, ini termesuk buk, kenapa? Karena saya ngeblank. Saya harus ngomong apa di hadapan senior-senior saya ini saya mikir ya. Ini sudah ngomong makanya saya ngomong ya. Sebagai seorang murid Sebagai seorang santri Tentu harus paham bahwa dalam kesampaian adalah ilmu Apapun yang sampean dapatkan di sini baik itu di sana, baik itu di Alia, itu adalah apa yang akan membuat nama sampean sebagai murid itu layak ditinggikan derajatnya oleh Allah atau justru akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Non yang punya anak di depan sini kepingin mereka ini tambah pinter apa cukup segini saja? tambah pinter apa cukup segini saja? wah kasih abstain, gak ya, jawab ya maksudnya bingung ini nanti kalau saya bilang tambah pinter terutama gak pernah pulang ke rumah tapi kalau segini-segini saja jadi beban orang tua ini gak jawab sampai pingin tambah pinter napa badan? pingin tambah pinter napa badan? Banyak sih jawab boten Jawa, aneh aku sekolah barang dia <gih> yeah. ngantor sawit kok. Di sini ketika sampai menginjakkan ke lembaga-lembaga pendidikan baik itu lembaga pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti besar, trend itu tujuannya satu supaya kita ini menjadi murid supaya kita ini menjadi santri yaitu orang-orang yang layak ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui melalui ah, oke okay. melalui ya. saya pernah bertanya kepada salah satu guru saya Orang itu dilahirkan tidak sama, yaitu ada yang pinter, ada yang tidak pinter. Tapi mereka masuk sekolah, masuk pondok, mendapatkan ilmu yang sama, mendapatkan guru yang sama, mendapatkan jenjang yang sama. Lalu apa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan bahwa nasib-nasib orang-orang seperti ini, ini Telah akan berbeda-beda derajatnya di hadapan sesama manusia Kenapa saya sampai bertanya seperti itu? Karena dunia pendidikan ini anomali, tidak bisa diteorikan bu Ini saya ada yang sanawiyahnya tampaknya tidak ada kenapa? menonjolnya sama sekali aliyahnya tidak menonjol sama sekali tapi begitu mereka kembali ke masyarakat mereka dipercaya oleh orang banyak mereka dititipi anak oleh orang banyak untuk mengajarkan ilmunya kepada mereka padahal ketika mereka dipondok sebagai santri ketika mereka di lembaga pendidikan sebagai murid tidak nah ada pinter-pinternya. Ada tuh, Bantuan, bantuan, bantuan Kadang Sebaliknya juga begitu Ada yang salah wiahnya juara Dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 Saat ini kelas 8 sampai kelas 10 Alianya dari mulai awal sampai musim 10 Dan pernah lepas dari juara Masuk 10 besar Tapi begitu kembali ke masyarakat Tidak ada satupun yang percaya Dengan derajat ilmunya Jangankan dititipi -diti anak oleh orang lain mengajar itu tidak ada yang percaya. Koden, bateri. Seperti kata bel, penting ini. Nek ini ini dikasih bapak harus kagum. Ini ini ini diisukan. Jom jadi hasilnya kalau ngomoni beri beri cuma berdua kau di rumah ada beli kembali yang ribuan ribuan. Ringek kan j. Gitu. Jawabannya saya itu santai, bos. alam gigi Pulau Basah yang dari saat mau dididik untuk pintar di Pulau Kanto ini." Masa sebenarnya saya pakai bahasa Jawa sudah tidak apa-apa. Kata siapa orang lahir itu derajatnya enggak sama. Semua orang yang lahir di dunia ini derajat ilmunya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah saya kejai. Yo yo. Wong Allah sendiri yang dawuh, wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la tanuna syaitan. Allah itu mengeluarkan kita, manusia ini, dari rahim, ibunya masing-masing, kondisi, speknya sama. la munasya saya ah, kalau menurut orang Jawa, goblok oh, log, punya bekal apapun. Gimana badan, Enggak. Tapi justru karena itu kita menjadi manusia, bos. Kalau tidak, kita ini hewan murni. Hewan itu lahir, gak sampai lima menit, sepuluh menit, langsung utuh, dia diberi tubuh, diberi ilmu, diberi kemampuan. Jadi yang segerat, anak isapi lahir, botong sampai sepuluh menit, melapah. Gimana pembahatan? Mungkin. Dan anak-anak ini menurut saya so isapi yang menurut, berarti jenis sapi. Anak-anak lahir, gak usah ditonton sama emaknya, cari susu bisa cari sendiri memakai insti. Eh, muter remu. Enggak ada terus anaknya kucing salah Terus itu kucing ibu enggak eh, ada. Mesti bener pasti bener. itu Andre. itu begitulah akhirnya memang tidak punya apa-apa, tapi dia tahu caranya berbuat supaya dapat makan itu tahu dan semuanya satu paket. Sudah sempurna dia langsung bisa terbang. kurang tuanya lu pakai pake teori, mulih, neng, papa, nini, yang berterbang begini caranya. Ini diregangkan dulu, nggak ada. Malah kadang-kadang bulunya ini sudah penuh langsung ditendang sama mboe dari Supaya dia bisa segera terbang. Anakku -anak sudah lahir, 5 menit sudah jalan, sudah lahir. Anak rusak lari malam nggak sampai 3 menit, 3 menit sudah lari, soalnya maka, dia gak makan, dia nak Biasanya betul? Ini karo berarti gak tahu nonton TV, bisa lupa. Kita ini bukan hewan, makanya kita inul. Kita ini kalah ketika lahir melawan hewan-hewan itu, tapi bukan berarti kita ini diberi lotok sama pangeran. Kita ini diberi kemampuan untuk berkembang. Nek nah, hewan kan kalau lahir gak sampai 1 tahun energi sudah penuh diberikan oleh Allah subhanahu wa taala. Tapi sudah, gak ditambah lagi dengan lihat sarangnya burung dari mulai zaman Nabi sampai nanti kiamat yowis gitu yowis gitu nggak ada misalnya burung yang misalnya sarangnya ngerong di pohon terus kemudian karena bertambahnya waktu akhir dibati tekel itu nggak ada betul kemudian Wallet itu dari dulu juga begitu Tapi mulai, zaman kapan, sampai kapan Nek sampai wallet itu ngerti inovasi Susah orang orang yang tidak wallet Nih jangan pakai air liur yang seperti ini dicupuk nih kok, ngomong-ngomong so. Ganti air liurnya lebih racun nih, ngomong-ngomong Gak ada wallet berpikir seperti itu Ya nih, uapok terus nih, bagi mami jadi bener-bener nunggong Iya so. nama minta hey. Barulah kemudian dengan jalan ilmu pengetahuan ini Kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemampuan untuk berkembang Pertama kita disempurnakan bulu telinga kita Maka semua ilmu pertama yang masuk kepada kita Derajatnya adalah ilmu telinga mencari ilmu katanya, gitu. ini hmm, pinter pintere lulusan gini, ilmu sambil KBJ, ilmu katanya. katanya bapak itu, katanya ibu itu, katanya Yai, katanya semua. masih apa lo katanya? Ini adalah derajat terendah dari ilmu pengetahuan. Maka ini ujung itu cuma apa lah nih? Ya, cuma sekedar pinter dari buka itu Iku ya, nah, ilmu katanya. kalau yang pulangnya ini bisa jadi ilmu katamu, jariyahyo. Bahkan Makanya ilmu katanya, tidak ada yang bisa disombongkan oleh ilmu katanya. Bro sambil misal saya tanya ibu kutanya mereka apa ibu kotanya mereka apa ibu kotanya mereka apa Washington tahun Romuda berjaya kok tiga hari yang lalu Banyuacin adalah ilmu telinya bagi saya maka enggak gak bisa nyumbuh meskipun saya punya teman senior di Banyuacin kok gak tahu ini gak bisa nyumbuh ilmu kata. Kalau misalnya terus kemudian ilmu katanya ini diberdayakan oleh Allah, ilmu ini dinaikkan derajatnya menjadi ilmu al-absar, ilmu mata. Artinya apa? Kita diberi kenaikan derajat ilmu dari sekedar informasi menjadi realita Realita De De De Man Alima Wa Amila Amila itu derajat absur sorbuk. Kenapa? Karena kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan realita dari ilmu Apakah itu kenyataan yang ada di sekitar kita atau bisa kita lakukan sendiri? Banggani duit sepeda motor, ambek banggane iso numpak sepeda motor, itu di mana? Iso numpak. <tuh> Punya sepeda motor kok terus enggak bisa menaiki cuma ya, ke di sawah gendino drumba gini gini gini gini tapi gak tau di starter kiro-kiro gampang rusak nabok-nabokat betul berasiatnya di ilmu terhadap tapi kalau kita bisa menaiki mendayagunakan motor atau mobil tersebut maka masuklah yang namanya ilmu abusor ilmu kenyataan-kenyataan bahkan bos seribu ilmu telinga itu kalah derajatnya dengan satu ilmu al-masyarakat seribu kali sampai yang diceritani Arab Saudi Mekah Medina itu seperti ini itu kalah dengan satu kali pengalaman berangkat ke sana ngontok diri Kaabah Meskipun seribu kali saya menceritakan kepada Jeningan Tentang bagaimana Ka'bah itu Bagaimana Masjidil Haram Fantasi sampean dengan fantasi orang lain Yang mendapatkan cerita dari saya Tidak akan sama Tidak akan sama Tapi begitu ketika Jeningan menyaksikan sendiri Ka'bah Teman Jeningan menyaksikan sendiri Ka'bah Terus kemudian berbicara Sama persis nama-sama no Makanya, Masa Sing juara di sini, jangan kesusu terlalu bangga. CMU jaring ini, saman perlu lebih banyak lagi eksplorasi untuk naik derajat menjadi ilmu kenyataan. Lalu, ketika sudah masuk ke tahapan abusor, ilmu ini akan naik ke derajat ketiga, derajat tertinggi, namanya derajat asida. Allah, wahai, wahai, ilmu fikih itu adalah ilmu faedah faedah di mana ilmu yang kita dapatkan ini tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi manfaatnya melebar kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Ketika seseorang punya ilmu bahasa Inggris, lalu kemudian dia bisa bicara dengan menggunakan bahasa Inggris, lalu kemudian diminta mengajarkan bahasa Inggris, maka ilmu bahasa Inggrisnya paripurna sampai ke derajat asbidat. Ketika terus kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya ini bisa menaikkan derajat banyak orang, Murid-muridnya yang diajari ini semua sukses karena bisa menggunakan bahasa Inggris misalnya Maka derajatnya adalah derajat afidah Karena manfaat ilmunya ini membentang luas ke orang-orang lain yang ada di sekitarnya Lalu saya tanya Menjelaskan seperti itu gampang tapi menemukan cara supaya ilmu kita ini dinaikkan derajatnya oleh Allah itu sulit. Saya tanya, apa? Nah, terus bagaimana supaya ilmu ini ditakdirkan oleh Allah naik derajatnya? Bagaimana caranya ilmu ini ditakdirkan oleh Allah naik derajat? Hayu mudah toh Solusinya ada di belaskan. Laa Belajarlah sering-sering berterima kasih. Ya yang memaknai seperti itu. Saya membalikan kepada jaringan apa ada. Beliau tidak memaknai bersyukur tapi memaknai tashkurum di situ dengan kata berterima kasih. Lover, terima kasih. Nggih. Okay. Sak pinter-pintere sampean, mbak Mas, nek, nek panggah, bro, bro. tidak akan mendapatkan keterangan yang jernih kalau kepandayaan sampeyan itu diarahkan kepada sesuatu yang tidak menjelaskan secara jernih. Belajar itu kok mbak Google. Nggih, okay. nantilah lama-lama gendeng sendiri. Membantu itu jalan ke surga diantar jalan ke neraka dilebarkan kok. Samin minta apa saja diberi. Gak ada batasan. Tapi Samin membutuhkan seorang guru yang alamat. Guru yang bisa memberi kebaikan kepada sampean sebanyak mungkin. Dan mencegah keburukan sampean berkembang sekuat mungkin. Hmm. Makanya ini sampai belajar sesuatu, kok tidak ada gurunya Katakan ini Nabi itu berarti sampai belajar dari setan, ini seru kan? Banyak-banyaklah berterima kasih Saya tanya lagi, terima kasih kepada siapa ya ayo ayatnya diputar kembali ke depan Yo, Ini orang ini ngerti ilmu eh, tafsir, Pak Ejo, tidak ada satupun kalimat di dalam Al-Quran maupun hadis itu yang sia-sia. Semuanya berguna. Bawah roh jatuh mimpu duniung mahaji gula tak lamunya syaya. awal Abu Soro wal Afidah. Bunjinya lalak Banyak-banyak terima kasih kepada siapa? Kita putar ke depan kembali. Wallah Satu yang harus paling sering diterima kasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diterima kasih adalah Allah Subhanahu wa Makanya orang-orang yang lupa Mensyukuri apapun yang telah dinikmatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka apapun yang diberikan ini Tidak akan bermanfaat Tapi justru menjadi jalan masalah Bagi yang bersangkutan. Sedikit yang disyukuri Akan menjadi banyak Banyak yang tidak disyukuri Tidak diterima kasih Lama-lama akan rusak Engge sih banyak sudah. Ya, ilman wala biastakut dan la yastad minallahi illatuk. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi Berterima kasih. Bersyukur itu bukan berarti terus kemudian melakukan sesuatu yang aneh Berterima kasih. Nggih. Dan berterima kasih itu dimulai dari nol. Sampai masuk kelas, terima kasih. Kenapa? Karena di luar situ banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam kelas. Sama ketemu bangku, ketemu papan, ketemu sumbangan kalian yang ada di dalam, terima kasih. Karena banyak sekali kelas yang lain itu yang bahkan tidak ada papannya. Terus kemudian ada guru masuk, terima kasih masih diberi guru oleh Allah Subhanahu wa taala. semua modele ya Tidak usah digagas. Kenapa? Karena ketika kita ini masih ditemukan dengan guru oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ada jalan ilmu kita ini manfaat barokah. Oh, Oke Ojo pilih-pilih, Mas nggak semuran mau nih enak kok musik disembani semuran mau nih iswam semua berenang nggak kakek liat di rumah nonton ngaruh sampai buruimu terus nggak tahu di rumah macam, wes di rumah mau ngapa? soalnya nopo menerangkan ilmu itu tidak semudah seperti mendengarnya. Ayo nopo juara nopo ini jangan aku tuh tiru. Saya tuh pingin nopo jadi. Demonstrasi mulang di hadapan saya Sampai bisa Mengumpulkan banyak ilmu di sini. Tapi ngomong lo no, no seperti ini Itu bukan sesuatu yang satu hari Dua hari dipelajari Maka nah, ini ngomongnya tadi merodok susah Lo no, toni si susah Matur Maturnumur, doi guru Ada yang bisa mengerangkan Yang kita serap itu cuma 10% di kelas dan kita serap cuma 20% di kelas Maturnumur Oke okay. okay. Allah menakdirkan kita bertemu dengan guru Allah menakdirkan kita bertemu dengan orang tua kita Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa hebat ya, Kenapa? Karena dua pihak, berikutnya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disebutkan di ayat itu. Setelah kita selesai berterima kasih kepada Allah, siapa yang kemudian kita terima kasih? Ada ibu disebut di situ. Jadi di ayat itu kata ummah hadis masukkan itu bukan sembarangan karena itu adalah salah satu pihak yang harus dikirmakasi oleh seorang anak dan murid. Oke, tapi yang mengatakan ummah hadis itu maknanya orang tua disebutkan satu tapi mewakili dua-duanya. Lah kok sakit yai, bukannya di situ spesifik ummah ya apa cenak? Jenengi anak lahir ini kita dak isa nek ono ibu eta kudu urunang karo bapak. Makanya disebut satu orang tua itu tetep dua. Sampai di Al-Qur'an menemukan kata ibu itu bapak yo katut menemukan kata bapak ibu yo. Kak, Bapak, kok sopo jenengan? Karena jenengan-jenengan ini adalah investasi orang tua masing-masing terus kemudian diramu, dikembangkan, dibesarkan. Artinya apa? Semua anak itu sejak lahir sudah mempunyai hutang yang tidak akan... donggi salah lahir. Karena sampean lahir, konsekuensinya sampean berhutang kepada orang tua sampean sampai hari kiamat. Hutang apa ini? Hutang sisik. Jangan dipikir ini yang banget. Meskipun dia kelas ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dicatat sebagai hutang seorang anak kepada orang tua, Sampean hutang pipi, hutang hidung, hutang mata, sengaja itu kah mungkin orang lain, Siri yang toko ibu, eh. ibu pulau yang naik berarti bahaya sengaja. Gak mungkin kalau bapak dan ibu punya anak-anak ini di tonggol, itu berdosa. Bisa nggak mungkin. Karena gennya itu identik. Pipinya bapaknya, e, ibunya ibu, kupinya e, bapaknya, e. layu. Tadi itu mancing pas akhir nopo. Wah, ini Dewi Utomo, nggak ada Dewi Saoma. Lu tambah lebih banyak itu hutannya jadi dipikirnya ganteng dewa Ayu dewa itu terus berarti tangi kodoh-kodoh dolor liane lo mokon payungnya itu kan betoh ya enggak ya lo dodo-dole ini betoh ya dan kenapa terus kemudian fisik ini menjadi hutang karena memang anak tidak akan pernah bisa mengembalikan fisiknya kepada orang tua ayo coba Best. Jangan menghitung derajat orang tua masing-masing Kenapa? Karena mereka adalah pemilik modal Kok jeningan itu dimodali bapak mak niki. Tapi gak mungkin derajat sampai nabi Makanya Allah itu memberi orang tua kepada anak Itu tidak pandang hulu Kita ini nge dapat orang tua itu Gambling kalau lahir itu, ketepakan dari anak presiden lahir itu ketepakan dari anak kiai lahir itu ketepakan dari anak itu kan becak lahir itu ketepakan dari anak yang pun sawit ya tidak masalah kenapa? karena derajat orang tua dihadapan anak dihadapan Allah sama pemilik modal tuh boleh yang dihitung wayu ayu, ganteng-ganteng, bukanlah ke-ake dan tidak ada satupun dari mereka ini yang bisa mengembalikan utangnya kepada orang tuanya masing-masing masih sejuil tak takut aku, aku jajal sopoh semangat balik ke kupingnya hmm ini ada orangnya -orang. ayo berjanjian tak saksikan di sini, pak supaya bukan saya tidak terlalu banyak ini kuping saya, saya kembalikan satu hutangnya jatuh dan kalau dikembalikan satu, kau tugas itu ganteng Uma juga yang gini langsiji ambulasi salju oh, nih. Kok manewani balik, no? Eh, lo no. no, hitung itu pendek maupun panjang, jangan keburu dijadikan hitung hitungan. Soalnya, lo no, no, ini adalah pemanis utama. Kalo oh, no, gue no, ngomong dari adik ayu itu kok melipati, adik ayu itu kok ambilin, enggak, semua anak cantik itu dari hidungnya gak sih ini, gak sih maju ini gaun kokir-kokir udah diopur iyo ada anak cantik buta, tetep cantik ada anak cantik bisu, tetep cantik tapi ini jenenge irung hilang, ambelas nyes gini <guluhkan> eh, gak? Eh, ini siapa sih ngani baliknya irungin sama ini bejeng kalau operasi kalau cocok kalau baliknya untuk yang nunggu na. Kata-kata utangnya tidak mungkin nah, Kenapa sangka ini dianggap utang? Karena sangka ini memutar modal yang diberikan oleh orang tuanya masing-masing Sampai ini di sekolah itu kan, bukan utang Kenapa? Pintar itu kok, kok, kok ngomong-ngomong ini Ngeleh ini, kapan bagi hasilnya? lo mestinya non saya u ne ukuran punya hutang terus kemudian bertemu dengan orang yang memberi hutang yang menyapa buat yang memberi hutang apa yang punya hutang yang punya hutang mau kemana bisa guys aman baru aben gini aja kan jakarnya ada kesempatan untuk putar balik om satu gang ya misalnya e, sekarang ikulah eh gina abis awet ya sorry belum bisa bayar hutang siapa yang enggak mau lagi ya? Tapi karena dia merasa bahwa orang yang memberi hutang kepada saya itu layak dihormati Maka bahkan ketemu pun kita berusaha untuk memastikan dan kita berikan kepada dia adalah servis yang baik Seberani ya Cak? saya belum bisa mengembalikan ini Mungkin kalau nanti bayaran saya baju Padahal yang memberi hutang tidak mau lagi Cuma kepapasan di depan, atau papasan di warung, atau papasan di pencambing, atau papasan di mana Nah sekarang saya tanya, sampai ketemu Bapak Eka Rombok itu bersikap seperti orang yang punya hutang, apa malah bersikap seperti orang yang memberi hutang? Eh? Hei, halo? Ya. Yes. Yes. Oh, ditiru, semis kagum, semis kagum ini kejauh ditiru, ini tak beri tips baru sampai. Barang orang tua itu bukan karena ketika satu, dua, tiga, empat yang sampai punya itu bisa hmm. sampai praktekkan kepada mereka begitu, bapak Boten kalau saya hake cukup lip service yang bagus karena di dalam rumah ini adalah orang yang memberi hukum kepada saya maka saya harus bersikap baik kepada mereka notok, nikum dijawab, wa'alaikum salam kulobu kulobu bukakan pintu belum apa apa tangan sudah diambil seru rumah saros sampai basah semua cium tangan sebelum mengucapkan sesuatu hmm, tak jamin ternyata ternyata magic rasanya itu kalau misalnya orang tua melihat si anak ya salib bedigasan moro moro masuk rumah cium tangan dia mau betah oke terus ucapannya diperhalus kalau Sampeyan pulang dari mana terus kemudian pulang sudah lama gak ketemu sehat Bu wuh ibu suat ini sudah gak karu-karuan wawak terodok berubuh gini-gini tapi gini. jadi Bu saya yakin Sampeyan kembali ke Pondok pasti akan disangani dobel sama orang tua sampe mudok yang mudok yang tidak kamu untuk sama, pulang pergi, pulang pergi sampai sekolah, sambil coba dipercayai. saya ini korang boleh uang saku Nomor dua, ngomong wis dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh saya dua puluh dua, saya puluh dua, dua puluh saya dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, G, G mereka ini seperti orang-orang yang memberi hutang kepada sangkret. Lalu ada lagi satu golongan yang harus diterima kasih sama murid, harus diterima kasih sama santri. Sinten yang di dalam kalimat, di dalam ayat ada kalimat, La taklam saya. Kita ini lahir tidak mempunyai informasi apapun Jika kemudian terus kita berkembang semakin lama informasi yang kita dapat semakin banyak Artinya ada orang-orang yang menyampaikan informasi kepada kita Sinten Guru uh -huh. supaya ilmu kita ini dinaikkan derajatnya dari sama naik kepada Abu Sor, dari Abu Sor naik kepada Abqidah maka kita harus lebih sering-sering berterima kasih satu kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dua kepada orang tua kita tiga kepada guru-guru kita de okay. Nek urusan kiai no komboten guru nih, ini itu derajat di masyarakat. Tapi siapapun yang telah berjasa apa yang mentransfer ilmunya kepada kita, semuanya derajatnya sama. Guru wajib diterima kasih. Lah baru kemudian ketika Allah subhanahu wa taala ridho, orang tua ridho, guru ridho. Maka ilmu kita ini akan ditemukan jalan untuk naik derajat oleh Allah Subhanahu wa